akan memberikan informasi menarik dan informasi kabar-kabar terbaru seputar idola kesayangan kita. Untuk pertama, bersahabat kita lalu dengan kabar spesial yang membuat kita pastinya bahagia banget. Yang melihat postingan Papa Bilar di laman akun Instagram pribadi miliknya. Semalam mengunggah foto bareng Bunda Lesti Kalau kata Bapak Bilar sih fotonya bareng artis ya Masya Allah emang kelakuan Idola kesayangan kita, gesreknya luar biasa Membuat kita selalu ketawa bahagia Apalagi lagi postingan yang diunggah oleh Bapak Bilar ini Mendapat respon dan komentar dari sang istri Coba kita lihat sahabatnya ini ramai banget ya Komentar balasan dari Bunda Lesti Ini mengatakan salim suami katanya tuh dan ada gercep juga komentar jawaban dari Papa Binlar dengan mengatakan salim. Rudy Salim katanya itu persahabat ya dan sontak Rudy Salim pun ikut memberikan tanggapan Eits kata kak Rudy ya Eskavator, elevator katanya tuh Aduh memang kocak banget mereka ya Selalu saya membuat kita ketawa bahagia Dan selain itu juga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat Yaitu dari akun V.Vitriani.5 mengatakan Mau kemana kak tuh? hari yang tanya, ya Langsung dijawab oleh Papa Bilar Jalan bareng ayang katanya tuh aduh masya Allah banget ya jalannya bareng ayang sekarang tuh luar biasa Ada juga komentar lain diberikan dari akun Dimas ZX mengatakan Bang bi kalau berdua sama dede biasanya ngapain aduh masya Allah banget pertanyaannya ya <tasih> Tapi dijawab langsung oleh Papa Bilar main Ludo emang luar biasa banget ya idola kesayangan dan tentu pertanyaan ini pastinya mewakili para emak-emak Leslar nih, Masya Allah. Komentar beberapa ini pun di-repost kembali di persahabat oleh akun Stabodot sekali Leslar. Dan kita lihat di kalimat kansan yang dituliskan, "Woi Dimas, gue tahu apa yang ada di otak lu, mau heran tapi ini konoha. <laughs> ini sih cute banget persahabat ya, hingga tanggapan juga diberikan oleh persahabat Leslar. Salah satunya dari akun Faulina Aster mengatakan, Otak kita kali kecok di masmah mewakili kita. Masya Allah banget ya, emang mewakili para emak-emak nih masya Allah, doakan selain terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan. Ini unggahan kemarin dari Bang Ariel yang temu kangen bersahabatnya bersama Ayah Kejora. Alhamdulillah, kemarin Ayah Kejora temani Bunda Lesti kerja. Masya Allah, kesampaian juga ya, keinginan Bunda Leslie, ingin sekali, tentunya ditemani oleh sang ayah. Mudah-mudahan sehat, bahagia selalu, dan tentunya, untuk kita semua mendoakan yang terbaik buat keluarga Leslar. Selanjutnya, para sahabat, perhatikan juga, ada unggahan spesial juga yang kita dapatkan dari Om Kevin Firmasha. Om Kevin kemarin juga mengunggah foto yang sama, yang diunggah oleh Ayah Kejoran. Momen Bunda Lesti dan Ayah Kejora ini kerja kemarin bersahabat ya saat live di Heaven Lights Masya Allah penampilan Bunda Lesti tentunya banjir pujian memakai kostum atau gaun ala-ala India Apalagi nyanyi juga nyanyi India Masya Allah suara Bunda Lesti selalu membuat kita bangga Di postingan ini pun persahabat Om Kevin menuliskan sebuah kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat terus Ayah Kejora sering Bunda Lesti Kejora Amin, amin, amin Ya Allah, Alamin Masya Allah banget ya Oke, Kevin Selalu mendoakan dengan tulus Buat Bunda Lesti dan Ayah Kejora Mudah-mudahan bersama doa-doa baik Yang dipanjatkan untuk idola kesayangan kita Terkobul Dan kita juga tetap kompak dan tetap semangat Untuk selalu mendukung yang terbaik buat idola kita Berikutnya persahabat bersahabat ada sebuah unggahan spesial info yang kita dapatkan dari L2W Disimak persahabat ya Untuk jadwal voting serempak Hamin 3 Kategori video klip SCTV Music Award Periode tanggal 13 sampai 15 Maret 2022 Hari Minggu sampai dengan selasa persahabat Ronde pertama Itu dimulai jam 4 sore Tepatnya jam 16.00 sampai 18.00 dan ronde kedua ada di jam 19.00 sampai 21.00 Ronde berikutnya jam 22.00 sampai jam 00.00 atau jam 12 malam Dan kita lihat juga para sahabat Untuk berikutnya juga Jam 4 pagi para sahabat ya dan sampai jam 8 pagi, yang berikutnya jam 10 pagi hingga jam status siang, yang berikutnya jam 1 siang sampai jam 4 sore itulah jadwal voting serempak hamil 3 kategori kolaborasi SCTV Music World 2022. Disebut juga di kalimat info caption yang dituliskan Selamat malam guys, ini infonya malam persaipan ya Semalam diinfokan oleh L2W, Bang Mimin akan mengingatkan kembali Untuk Mimin L2W mau kasih info nih Buat voting serempak dari hari Minggu sampai selasa pas penutupan ya Cek jam-jamnya buat voting di Jux Buat SMS, tetap SMS tiap hari sampai penutupan sebanyak mungkin Jangan lupa vote di aplikasi video juga ini info lewat aplikasi Juk ya, sahabat ya. Ini info voting serempak di aplikasi Juk dari L2W. Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid mendukung untuk yang terbaik buat bunda lesti dan Papa pilar. Semangat kita pasti bawa piala penghargaan. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah cover spesial bahagia banget ya untuk video vlog. Bunda Lesti, kolaborasi bersama Teh Ocha, ini videonya ada di channel YouTube Teh Ocha, udah nangkring di trending, merzabat ya masya Allah. Ini tentunya semalam sudah di trending 49, ini sih luar biasa banget ya kekompakan fans. Mudah-mudahan tetap solid, mendukung yang terbaik nih buat Bunda Lesti, Papa Bila, dan keluarga. Berikutnya juga persahabat jangan lupa bang akan menginfokan bahwa hari ini bakal ada live dari bunda lesti dan papa bilar di acara AMA Ask Me Anything. Persahabat di hal Metaverse ini menginfokan langsung untuk warga Kunoha jangan sampai lupa. Dimulai jam 14.30 atau jam setengah 3 sore sampai jam setengah 4 sore Kita akan disuguhkan vitamin bahagia kejutan Dari Bunda Lesti, Papa Bilar, Corbisalin juga akan ikut persahabat Yang mudah-mudahan Lestlaneta First terus berkembang